Jika anda memelihara burung poksai mandarin, maka jangan lupa untuk melakukan perawatan yang terbaik. Dengan perawatan yang baik, burung peliharaan akan bisa sehat dan kacor. Salah satu hal yang tidak boleh dilupakan yaitu dengan memberikan jenis makanan burung poksai mandarin yang tepat. Pemberian pakan yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap kualitas suara burung. 1. Buah-buahan segar Seperti yang telah kita tahu Jika makanan burung poksai mandarin di alam liar Yaitu berupa buah-buahan Mulai dari pisang, pepaya, dan jenis buah segar lainnya Untuk pemberiannya Anda bisa memberikan jenis buah segar ini Setiap hari atau paling tidak Seminggu, dua, sampai tiga kali Untuk pemberian makanan Berikan secara selang-seling, divariasikan saja supaya burung poksai tidak jenuh dan bosan 2. Pakan Pur Tak hanya buah-buahan segar saja, saat memelihara burung poksai mandarin, Anda juga bisa memberikannya pakan instan berupa pur Jika Anda ingin memberikannya pur, maka pilihlah pur yang kasar jika burung peliharaan Anda baru saja dapat dari hasil tangkapan, maka tentunya burung ini belum mau makan fur. Perlu adanya usaha untuk melatihnya hingga mau makan fur sebagai pakan hariannya. 3. Serangga Kecil Selain buah-buahan dan fur, Anda juga perlu memberikan pakan tambahan lain berupa serangga. Anda bisa memberikan jangkrik, kroto, dan ulat setiap hari. Nah, untuk memberikan makanan burung boksai mandarin berupa kroto ini, Anda dapat memberikannya 4 kali dalam seminggu. Jumlahnya antara 1 sampai dengan 2 sendok makan. Usahakan Anda memberikan pakan berupa kroto yang masih segar. Jangan sampai memberikan kroto yang sudah bau pada boksai mandarin Anda. Sebab bisa menyebabkan burung main seret dan macet bunyi. Untuk jangkrik, Anda bisa memberikannya setiap hari dengan porsi sebanyak tiga ekor di pagi hari dan tiga ekor di sore hari. Sedangkan pemberian serangga berupa ulat Hongkong ataupun ulat kandang, Anda bisa memberikannya dua kali saja dalam seminggu. Jumlah takarannya bisa sebanyak satu sendok makan saja.